jika pergerakan Euro USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,13155 sampai 1,13323 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.12891. Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.13323 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.13590 sekian analisa forex untuk tanggal 25 Januari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983101 sekali lagi 081